Kita sekarang ada di Jabatan Haiwan Kampung Unut Telupit, Di sini, pertenakan kerbau, rusa, dan ada lagi. Tapi, bagian di sini, tempat kerbau, bagian di sana, tempat rusa. so kami sekarang berada di jabatan haiwan kampung wonat terlupit so inilah pemenangannya lah Oke okay, so di sekarang dorang sempat lagi berfotoshoot lah di sini. Keren nah, Itu sejak. kami karena kunci sudah to get kan jadi sebelum tuh kita jalan-jalan ting-tingu untuk tempat